Nabrak sedikit Om Alif Om Godel main aman. Dia angle-角度 -angle kecil, tapi nempel. Tingポン kedua langsung masuk ke dalam. Itu garis tengah hitam itu nggak boleh, nggak boleh lebih, nggak boleh masuk ke dalam. Maksimal setengah diinjek di tengah-tengah. Ketemu -tengah. lagi sama gue di RCTV Indonesia. Nah, gap. Ini kita udah masuk di episode ke tiga. Oi, kita lihat lagi ada siapa di sini dan kita challenge untuk di acara kita yaitu RCTV uh, skill. Battle Skill, Battle Skill ya. wih gokil yang dipersembahkan oleh Helian. Thank you okay. untuk Helian. Kalau gue lihat-lihat gap ada Om Godel dan cocoknya kayaknya sama Om Alif nih. Lagi nyeting-nyeting mulu, skill-nya gokil-gokil. Kita lihat anak lama sama anak lama juga. Ayo kita datengin, Om Tenget, Om Alif, Yoi, Apa kabar, Om? Sibuk kali dia nyeting terus sama body barunya. Dia kinclong, chrome ngeri. Ada Om Godel, ada Om Godel, Om Godel. Apa, apa kabar om? Ada apa, ini Hah? Ada apa? Ini ada RCTV di sini dari check and recheck ya. Check and oh, recheck. Ngeri, <laughs> Nah om Ria Ricis Ria Ricis anjir Muka gue cowok gini kira-cewek ya kan? Oh, iya, nah iya. Elu, gue lihat elu kan anak lama nih Anjir kelihatan dari uban dulu iya, aja iya. pakai topi ya kan? Biar gak keliatan sama orang kayak gue Orang tua, tua, orang tua orang ya di sini. Gimana kalau lu gua challenge ngelawan Om Alif atau Om Tenget Gila lu ga berani lah Ga berani cemen kali kau Tidak jauh speknya bro Langit dan bumi Eh RC Drift itu bukan perkara spek man, Perkara skill Aduh. Anjay Mana judulnya? Kontrakan pego lawan apartemen bro eh. <laughs> Yang penting kan isinya. Oh, yang isi. penting isinya skill. Makanya di sini namanya apa? Gap Skill Battle. Skill oh, battle. battle. Gimana? Berani enggak lu nglawan Omalip? Kalau hadiahnya sih mau Oh, gua siapin Kalo dari Helihan. Gimana? Oh, siap. Gas. Oh, siap, gas. Omalip gimana? Gas. Gas juga katanya dia. Ayo kita langsung ke uh, ke driver stand. Kita lihat skill mereka berdua dengan uh, Jurinya masih sama Opa yang punya TDC. Gas. Gas. Nah, kita suruh Sweet dulu mereka berdua untuk menentukan siapa leader dan siapa chaser. Boleh Om Sweet Om? Ini menang siapa sih kalau kayak gini tuh? Oh Om Alip, Om Alip leader, Om Godel chaser. Oh ya, Om Alif kemarin berangkat ke Singapura memenangkan kelas rookie nomor satu di TDC, leader TDC Singapura. mantap banget. Kalau Om Godel nggak usah ditanya lagi ya kan, sering menang di acara lokal, nomor satu mulu, gokil Om Godel. Tos dulu, udah siap, mental mental ya. lu udah siap nih? Ya. Udah, udah. Woy, kita gas. Opa, gimana nih, opa? Menurut lu match kali ini nih? Battle. Of the year, ane. Battle of the Year, gokil Lihat nih, Om terlihat udah siap banget, udah nyiapin body, okay. body ya kincrong. Oke, okay. oke, okay. driver ini. Eh, penonton yang di sana mana suaranya, guys? Hebat. Oke, okay. tiga, tiga, dua, satu, go. Do it. Mobilnya sama-sama kenceng nih guys kalau lihat nih guys. Oh, ada koreksi sedikit dari Om Tenget. Ya, mantap. Om Godel juga ngebutnya gokil, tempel-tempel terus Om Godel. Ya, ada nabrak sedikit Om Alif. Wah, nabrak lagi. Oke, Tenget. Tadi ada nabrak dua kali opa, ya, Pak ya? Yes, tapi angle-nya keren-keren gede-gede. Keren. Om Godel main aman dia. Angle-angle kecil tapi nempel. Oke. Okay. Kita masuk ke babak kedua, dua kedua. ya. kedua. Eh, round 2 babak 1. Oke, okay. gas. Oh, round 2 babak 1. Oh, round 2 babak 1. Gas. Ready, ready. 3 2 1 go. oh penangle yang bagus dari Om Godel, Om Tenget juga nih. pepet terus, taci taci sedikit ah, itu agak lurus ya dari Om Godel tadi ya, iya tapi karena kedorong dia, oh karena kedorong, wih angle yang bagus juga dari Om Godel, Om Tengit nggak mau kalah, pepet terus ini. Run 1 dimenangkan oleh Godel Ran 1 dimenangkan oleh Om Godel Karena? round 1 karena tadi leadingnya Alif Nyenggol-nyenggol tembok dicolek-colek Oh, nyenggol-nyenggol touchy tadi sedikit yeah. ya? Jadi angle agak berubah tuh. Betul Oke, okay. toss dulu dong peserta Peserta toss dulu dong, mantap Jadi Alif, lift Living point kedua itu habis habis injek clipping point kedua langsung masuk ke dalam itu garis tengah hitam itu nggak nah, boleh nggak boleh lebih nggak boleh masuk ke dalam maksimal setengah diinjak di tengah-tengah bagusnya mundur ini, ini ya, garis hitam ini, ini. Ya. Ya. ya ya oke driver ready ya, ya. lagi driver ini sekarang satu kosong ya satu kosong, satu untuk Om Godel, dan kosong untuk Om Ali. Ready? 3, 2, 1, go! Oh, ya, speednya seimbang ya, opaya. Hmm. Mantap Om Godel, mepet. Om Ali juga, angle gokil-gokil. Wow, nice dari Om Godel. Oh tenget. Om Alif angle, angle gokil ya Pak Tapi om, om Godel nggak mau kalah uh, uh, uh, uh, uh, uh. Oke okay, kita lihat run keduanya Ini run kedua Om Godel mepet-mepet parah Om menget juga gokil. Apakah Alif bisa mengikuti Godel? Apakah Alif kita bisa semepet Om Godel. Godel? Driver ready? Driver ready? 3 2 1 go Wow, big angle juga dari Om Godel. Ya, Om Alif juga mepetnya luar biasa, mantap. Oh, wow, agak tadi sedikit Om Alif. Oh, wow, Om Godel juga sedikit ditabrak Wah, nabrak lagi Om Putenget. Wah, nabrak lagi. Ya, dimenangkan oleh Godel back swing oke, 2 round 2-0 2 round 2-0 dibenarkan oleh Godel Om Godel selamat Om Godel, thank you Om Alim tapi by the way, champion yang lama ini tangannya dingin juga guys kamu jangan kemarin dihasil atau apa tuh? doa ini doa, gokil ini seru banget tadi, champion ngelawan-champion yang dimenangkan oleh Om Godel gokil kita kasih hadiah buat Om Godel SKUY! Selamat Om buat kemenangannya ini hadiah SRC dari Helihan Thanks to Helihan Helihan Mantap Mantap Om, gue mau nanya nih kiat-kiat lu gimana caranya menang lawan Om Alif? Lebih sabar aja sih konsisten itu doang Kalau nggak ada speed nah, pasti lebih kenceng mobilnya Alim Gue coba konsisten aja deh Konsisten? Asal lu tahu Om Godel Orangnya sabar banget, Gap. Makanya dia menang, ya kan? Thank you banget. Nanti ketemu lagi di next episode ya, Om ya? Oke, oke, oke. Selamat banget. Thank you, thank you. Bagi kalian yang mau main RC Drift, datang ke Blok M Square di Little Tokyo Drift. Dan thank you banget acara ini dipersembahkan oleh Helihan. Minggu depan ketemu lagi, kita adu lagi orang yang ada di sini untuk ngeliatin skill-skill mereka. Tetap di RCTV Indonesia minggu depan Ciao